Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Amma ba'du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 ya Rabbal alamin di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah doa amalan agar pasangan kita tidak berpaling pada orang lain baik itu pria ataupun wanita dengan mengamalkan doa ini pasangan kita akan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama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 Doa amalan berikut ini Jika anda mengamalkannya Lebih baik anda amalkan setelah selesai mengerjakan solat farduh Sambil anda memohon kepada Allah SWT Agar Allah SWT Menutup pintu hatinya pasangan kita Terhadap orang lain Adapun bacaan amalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun yang artinya Wahai Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami Istri-istri dan keturunan kami Sebagai penyenang hati Dan jadikanlah kami imam Atau pemimpin Bagi orang-orang yang bertakwa Anda baca sebanyak tiga kali anda bacalah doa amalan tersebut dengan rutin dan istiqomah setelah selesai mengerjakan sholat fardu. Insya Allah, Allah akan memberikan rumah tangga Anda rukun dan tentram selamanya. Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh